Assalamualaikum Lur Ini suasana di sawah. Kita apa? Kita toh? Cara nggak pinian ya, cara membuat nih apa ini kang? Ini padi. Ini padi luar. macul loh, tidak usah mencangkul. Eh kayak boleh? Komen apa nuke? Dananya orang orang dia komen nopong ini loh di syuting berhasil oke lor kita lor. tunjukkan caranya hmm. loh oke okay, let's go nah. ini loh cara untuk di tempat saya untuk membuat tempat-tempat tidak di... di Dita perlu ditanggul Cukup di Garu Cukup di garu Tidak perlu ditanggul Lalu langsung terletak-letak ya Ini lagi ngeronan kita nama apo lemahe padet apa jenenge gane rekap mmm lu wetak singkale barang ya apa mau ya Aigo. Añar deh, singgale Amor ah, wow. caranya disingkal kalau ini kami menamanya disingkal dulu atau dikajak setelah itu nanti digaru lor. digaru kalau sudah hancur dan metu setelah beberapa hari kita atau hari nanti disemai Jadi tidak usah dipajol. Untuk memudahkan tenaga kita agar tidak terlalu capek, Lur. Mungkin di tempat lain mempunyai cara yang berbeda. Namun di tempat saya kebanyakan para petani menggunakan cara ini, Lur. Yang lebih ringan. Ada pernah saya tahu itu disemai di tempat lain, maksudnya diambilkan tanahnya saja, namun kalau di daerah saya ya begini. ini namanya input traktornya loh. ini traktor handalnya dari bisa saya ini di panorogo Jawa Timur Ini untuk uh, Baca sudah selesai Sudah hampir selesai lanjutnya yaitu uh, garu digaruh agar hancur dan menghasilkan lumpur lho. Jadi lumpur itu nanti direndam uh, agar benih padi tersebut cepat untuk tumbuh uh, sedikit banyak cara yang kami laksanakan dan selalu kami pakai tiap-tiap membuat benih padi seperti ini untuk di desa kami ataupun di Adalah proses uh, ganti bajak atau singkal diganti dengan nah, Ini alat ini namanya garu namanya ini. Loh. traktor quick traktornya ini pakai diesel yanmar yanmar 12 pk Ganti uang lur, ganti bapak aneh, anaknya urung atasi, nehanu lur. Kalau untuk urung atasi, handal lagi ya, tukang andal kok yo. Ini namanya Pak Sulur. Ini Buang traktor Legendaris dari Dulu Sudah punya traktor ini loh. Duit itu, Mbah, apa nih? Kita tanya Bapak, wih! nya cara untuk membuat jenis tempat ini pasti loh semayan pasti semoga informasi ini bermanfaat juga sedikit, -sedikit dan untuk kepada para petani-petani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam botani